Baik, langsung langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di menengahkan diri langsung berangkat ke dari pasal satu satu. saya ingin akan membahas beberapa materi yang dijelaskan oleh beberapa pembicara. Akan kita bahas itu pengertian pajak. Apa e, sih yang dinamakan dengan pajak? Pajak bisa diartikan untuk menerima suatu negara yang paling besar. yaitu berdasarkan lembaga pembuatan yaitu pajak pusat ataupun pajak daerah yang terakhir adalah berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif nah oleh karena itu ada juga yang disebut dengan pajak penghasilan pajak bumi dan bangunan PPN yaitu pajak pertambahan nilai dan yang terakhir ya PPNBM yaitu pajak penjualan atas barang Pembahasan yang ketiga yaitu tentang fungsi pajak Masalah sih fungsi dari pajak tersebut Yang pertama yaitu ada fungsi anggaran apa sih, apa sih yang dinamakan dengan fungsi anggaran Yaitu untuk sebagai pendapatan suatu negara Yang kedua ada fungsi mengatur Yaitu untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara Yang ketiga ada fungsi stabilitas Yaitu untuk menstabilisasikan antara pengeluaran dan pendapatan Yang terakhir ada fungsi materi yang terakhir yaitu manfaat dari pajak itu sendiri Manfaat dari pajak itu sendiri antaranya yang pertama Yaitu untuk memenuhi fasilitas umum Seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan atau yang lain-lain kedua yaitu untuk membayar sebuah pengelola negara Yang ketiga untuk dana pemilu Yang keempat yaitu untuk memenuhi subsidi atau pengelolaan minyak Yang terakhir yaitu mungkin cukup sekian materi nah, yang saya bahas kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua tutup di dalam surat al-fatihah mobilnya lebih berdaya boleh doain ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh